baiklah persahabat di dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah kabar spesial persahabatnya lagi ramai banget penjelasan kakak Bilar mengenai Bang Derry yang tentu bukan lagi di tim Leslar yang persahabat ya perhatikan ketika live instagram tanggapan kakak Bilar tentang Derry persahabat ya ini mohon didengarkan disimak dan dipahami karena kakak Bilar menyampaikan persahabatnya bahwa Bang Derry itu tidak lagi mengurusi schedule kakak Rizky Bilar, yang mengurusi schedule kakak Bilar itu sudah Kak Novi, persahabat ya. itu yang disampaikan oleh kakak Bilar ketika live Instagram diunggah kembali persahabatnya oleh aku setelah putianster Bilar dari Kalimantan Selatan itu lisan. Tanggapan soal Derry jelas ya sudah gak ada di Leslar tim dan ini Kakak sendiri yang ngomong jadi yang gak usah nanyain lagi soal Leslar ke dia apalagi DM DM segala tuh persahabatnya dipahami jangan sampai DM DM lagi ke Bang Derry persahabatnya soal Leslar tentu Bang Derry sudah tidak menjadi bagian dari Leslar tim lagi persahabatnya ya mudah-mudahan saja jika kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun rich underscore rich__kiki99 mengatakan dalam kolom komentar senyumnya Bilar mengandung makna lo itu dan kita cukup tahu aja katanya itu persahabat ya cukup tahu aja mudah-mudahan ada hikmahnya persahabat ya kita sebagai fans sejati harus bijak dan harus menggunakan sosial media dengan baik jangan head komen persahabat ya dan kita lihat juga keunggahan berikutnya, ke kabar berikutnya. Tiba-tiba ini Bang Diri mengucapkan perminta maafnya, persahabatnya. Yang diunggah oleh Bu Fir Virus Leslahar ini mengunggah sebuah postingan pesan dari Bang Derry. Kalimatnya ya udah maaf kalau ada salah-salah kata kata Bang Derry, persahabatnya. Ini penutupnya nih. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat kensen yang dituliskan. Assalamualaikum pertama-tama Bu Fir mau ucapin terima kasih untuk Leslar lovers atas support kalian yang begitu besar ke Leslar dan Bu Fir untuk Mas Gomli yang udah selalu respon fans dengan baik. Bis respect for you untuk Bang Diri Siregar. Makasih pernah baik ke idola kami Manusia memang tempatnya salah Dan kami sangat respect kepada orang yang mengakui kesalahannya Dan minta maaf Untuk Pak Ferry Fernandez Semua keramaian ini berawal dari Live Derry yang bilang Lesnar mau collab sama Richie Ria. Awal mula semuanya bukan dari Gong Li, tapi dari Derry Karena sebelum saya post, daemon saya sama Gong Li Masalah soal kolib ini sudah ramai, so please jangan salahin Gong Li ya Pak Ferry Dan untuk semuanya, kalau kalian tidak suka dengan siapapun, please jangan have comment Cukup blog dan selesai Karena apapun yang kita lakukan, baik-buruk akan kembali ke diri kita terus sahabat ya. jangan sampai Tentunya kita sampai nge-head, cukup di-block saja dan selesai. Tetap kompak buat love Lovers, kawal Leslar sampai kapan kapanpun. Duh, itu info dari Bu Fir ya, mudah-mudahan saja. Tentunya kita semua diberikan kesehatan dan selalu bisa mendukung yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya di postingan ini banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Elinis Dayuni. Makasih Buvir dan saya langsung unfollow. Saya fokus ke Leslar dan tim. Bangga menjadi bagian dari Leslar Wow Gercap banget di persahabat ya. Nah, kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Isna Mbeb. Gimana kabar Mas Gongli? Apa benar rumor itu tadi baca di komen? Katanya tuh persahabat yang kita lihat aja nih. Ini juga kabar yang sedang ramai banget. Banyak tanggapan jawaban komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun Davirgo93. Rumor aposka, katanya persahabat. Ya, oh, apa tuh artinya katanya tuh? <laughs> Rumor apaan persahabat yang itu loh Tentunya itu masa nggak tahu katanya persahabat ya Bikin penasaran aja ternyata rumornya Tentu Mas Gongli juga tidak menjadi bagian dari Leslar mudah mudahan saja kita mendapatkan jawaban langsung dari idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ya ini ada unggahan spesial banget nih Dari idola kesayangan kita du. Sebelumnya idola kita Lesti Ini mengunggah sebuah postingan video kakak Bilar Dan ada sebuah kalimat e, Rizky Bilar Kata emak-emak Ya ampun ganteng banget suami orang Katanya tuh salvo sama emot Yang diberikan oleh dede Lesti ya <laughs> Kayaknya itu lagi marah banget Dan diunggah kembali oleh kakak Bilar yang mana postingan video Dede Alessi tersebut, persahabat ya emang cute banget ya idola kesayangan kita. Wow, mudah-mudahan saja selalu bahagia dan berikan kesehatan nih untuk mereka. Dan berikutnya juga masih di akun Instagram yang sama nih. Ini terbaru banget ya Dede Alessi Kejora sore ini akan ke tempat Omah kata Dede Alessi persahabat yang bikin penasaran aja. Ke tempat Omah siapakah Leslar hari ini persahabat ya? Apalagi tentunya di dalam kakak binar naik lampu Ya wow masih keren banget Dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan juga nih yang diberikan Dari akun Leslar6624 mengatakan ini mau ke Oma Mama nih Katanya persahabat ya ke Oma mana nih Kalau Ibu Dewi kan ikut ke Bandung ya katanya tuh persahabat ya Apa Oma yang mana kita lihat juga di jauhan dan komentar yang diberikan Dari akun positif Anusko Leslar mengatakan Kalau di Tangerang manggilnya Enin Kayaknya sama Aki Kayaknya Oma Siwi Dewa Apa mungkin ke tempat Ibu Harsiwi Ahmad hari ini Mudah-mudahan saja ada cirukan dan kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar dan selanjutnya juga bersahabat ya yang belum nonton vlognya Leslar di channel youtube Leslar Entertainment wajib nonton ini cute banget ya adalah kesayangan kita Selalu saja memberikan kebahagiaan untuk kita semua cus ke channel youtube nya Leslar Entertainment Karena tentunya vitamin bahagia selalu kita dapatkan dari idelaki kesayangan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di sore hari ini Total stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh